SWI dan OJK jadi nanti apabila dari 85 aplikasi pinjol yang kita sebutkan ini salah satunya adalah aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai maka fix hutangnya nggak perlu dibayar lagi karena memang mereka ini sudah diblokir, sudah ditangkap, terdeteksi ilegal, dan memang merugikan masyarakat. Bukannya malah membantu, malah merugikan. Malah mereka memanfaatkan kesusahan kita hari ini, malah mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita hari ini dengan cara menjebak dengan janji-janji manis pinjol ilegal. Nah apa saja sih bang 85 aplikasi pinjol ilegal yang akan abang sebutkan Nah kalian bisa melihat di belakang layar monitor di video ini Itu dia Oke okay. yang pertama adalah aplikasi Rupiah Indo Dan yang kedua adalah aplikasi Petir Rupiah Indonesia Dan yang ketiga adalah aplikasi iMoney dan di urutan keempat adalah aplikasi ada uang Dan di urutan kelima adalah aplikasi daily credit Di urutan keenam adalah aplikasi rupiah indo Dan di urutan ketujuh adalah aplikasi petir pet Di urutan kedelapan adalah aplikasi uang kaya Dan di urutan kesembilan adalah aplikasi mari pinjam dan di urutan ke-10 adalah aplikasi dompet koperasi. Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi detik kredit dan di urutan ke-12 adalah aplikasi KSP Dompet Koperasi dan di urutan ke-13 adalah aplikasi KSP Bunga Wajar ya mereka mau menanamkan main di dalam mindset kalian tuh bahwasannya bunga aplikasi pinjol ini wajar makanya namanya mungkin seperti itu ya kan dan di urutan ke-14 adalah aplikasi bunga matahari. Dan di urutan kelima belas adalah aplikasi dompet PJM. Lanjut untuk di urutan yang ke 16 belas adalah aplikasi Apelmania KSP. Jadi aku udah ngasih tahu ya bolak-balik yang masih berlabel KSP wajib patut dicurigai dan langsung cek nama aplikasinya apakah memang mereka sudah legal OJK atau tidak. Lanjut untuk di urutan yang ke-17 adalah aplikasi Tinkerbell. Tinkerbell, Tinkerbell. Lanjut untuk di urutan ke-18 adalah aplikasi RP Pinjaman dan di urutan ke-19 adalah aplikasi Burung Glamor. Di urutan ke-20 adalah aplikasi Rupiah Sriwijaya. Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi Dompet Merah dan di urutan ke-22 adalah aplikasi Cashcron dan di urutan ke-23 adalah aplikasi Wallet Pedia dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Logam Majapahit dan di urutan ke-25 adalah aplikasi Musim Dana nama-namanya cukup aneh dan jarang terdengar ya, tapi itu pun masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu lalu menaruh kepercayaan di aplikasi itu dan meminjam dengan tenor hanya 8 hari, tujuh hari, bunga-bunganya yang cukup tinggi dan di awal sudah dipotong ini itu segala macam. Lanjut untuk di urutan ke enam ya, 26 ya tunai gesit ya dan di urutan ke-27 adalah aplikasi pahlawan pinjaman dan di urutan ke-28 adalah aplikasi kredit rupiah di urutan ke-29 adalah aplikasi solusi kita di urutan ke-30 adalah aplikasi dana pribadi lanjut untuk di urutan ke 31 masih banyak nih. Dan mungkin syukur-syukur salah satunya ada yang sedang kalian pakai. Supaya kalian tahu bahwasannya aplikasi ini ternyata ilegal. Di urutan ke 31 adalah aplikasi Oke OK Duit. Dan di urutan ke 32 adalah aplikasi KSP Hidup Hijau. Gimana bisa merah ya? Ternyata KSP-nya Hidup Hijau. Dan lanjut untuk di urutan ke 33 adalah aplikasi KSP Beli-Beli. Dan di urutan ke-34 adalah aplikasi Raja Pulus. Dan di urutan ke-35 adalah aplikasi modal jaminan. Di urutan ke-36 adalah aplikasi Dompet Selebriti Dan di urutan ke-37 adalah aplikasi Kuota Kita. Di urutan ke-38 adalah aplikasi Uang Karib. Dan di urutan ke-39 adalah aplikasi Dompet Bundi. Dan di urutan ke-40 adalah aplikasi uang rumah Di urutan ke-41 adalah aplikasi nanas dompet Dan di urutan ke-42 adalah aplikasi pinjam mas Dan di urutan ke-43 adalah aplikasi dompet usaha Dan di urutan ke-44 adalah aplikasi pinjaman lancar Di urutan ke-45 adalah aplikasi pinjam saja lanjut untuk di urutan ke 46 adalah aplikasi dana pas dan di urutan ke 47 adalah aplikasi badai uang dan di urutan ke 48 adalah aplikasi rupiah hidup di urutan ke 49 adalah aplikasi fulus cerdas dan di urutan ke 50 adalah aplikasi kotak kaya di urutan ke 51 adalah aplikasi saku gesit Kemarin banyak yang bertanya tentang aplikasi ini ya. Dan di urutan ke-52 adalah aplikasi pinjam Google. Dan di urutan ke-53 adalah aplikasi modal mimpi. Cuman modal mimpi mau jadi orang kaya ya. Nggak bisa lah. Lanjut untuk di urutan ke-54 adalah aplikasi bantuan pinjaman. Dan di urutan ke-55 adalah aplikasi dompet cair. Lanjut untuk di urutan ke-56 adalah aplikasi bin-bin. Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi Modal Nikmat dan di urutan ke-58 adalah aplikasi Fulus terbaik. Di urutan ke-59 adalah aplikasi Pitih Ampuh dan di urutan ke-60 adalah aplikasi Pinjol kui. Di urutan ke-61 adalah aplikasi Pinjol Rahasia. Pinjolnya aja udah dirahasiakan ya kan, namanya aja udah rahasia banget. Dan di urutan ke-62 adalah aplikasi duit harapan, dan di 63 adalah aplikasi pinjam juga, dan di urutan ke-64 adalah aplikasi modal gemilang, dan di urutan ke-65 adalah aplikasi fulus kini, dan di urutan ke-66 adalah aplikasi modal rezeki, dan di urutan ke-67 adalah aplikasi dana dompet. Dan di urutan ke-68 adalah aplikasi modal penting, ya. Memang namanya modal pasti penting, ya. Tapi enggak dengan cara menipu masyarakat kita lah. Lanjut untuk di urutan ke-69 adalah aplikasi bandar modal, dan di urutan ke-70 adalah aplikasi duit ampuh. Lanjut untuk di urutan ke-71 adalah aplikasi dompet tepat dan di urutan ke-72 adalah aplikasi Zaman Dompet dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Uang Besok dan di urutan ke-74 adalah aplikasi Pundi Untung dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Rupiah Trend Lanjut ya, untuk di urutan ke-76 adalah aplikasi Pundi Dadakan dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Modal Solusi, di urutan ke-78 adalah aplikasi Pinjam Pas dan di urutan ke-79 adalah aplikasi Indo Uang dan di urutan ke-80 adalah aplikasi Uang Hijau. Dan di urutan ke-81 adalah aplikasi Dana Milenial, dan di urutan ke-82 adalah aplikasi Duit Kini, dan di urutan ke-83 adalah aplikasi Dompet Pintar, dan di urutan ke-84 adalah aplikasi Dompet Setia, dan di urutan ke-85 adalah aplikasi Dompet Cash. Oke. Itulah tadi 85 aplikasi pinjol ilegal yang sudah merugikan dan meresahkan masyarakat kita. Apabila tadi dari 85 aplikasi pinjol yang sudah kita sebutkan salah satunya ada yang sedang kalian pakai. Apabila mereka sudah melakukan penyebaran data dan mereka tidak mau bernegosiasi untuk membayar hanya sejumlah yang kita terima maka fix tidak usah dibayar lagi.